Rahayu, Rahayu, Rahayu sagungeng dumadi. Para pemirsa semuanya kembali dengan channel saya Jawa Kawedar. Dengan harapan semua para pemirsa selalu tetap sehat, semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang beton senenpon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 Hari itu pada umumnya ada tujuh, yang dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran itu ada lima, dari pasaran Legi sampai dengan pasaran Plewon. Dalam Petung Jawa itu ada yang dinamakan Di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringkelan tentang Soman atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti. Selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu Paringklan Soman atau duduk pinasti itu ada lima yang disebut Satu sri, dua lunggu, tiga gindong, empat lorol, dan lima pati Paringklan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan Pasangan yang cocok dan bagi pasangan atau calon pengantin yang mana weton tadi dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan kemudian dua-duanya disatukan dan dijumlahkan ketemunya berapa lalu dikurangi 5 dengan kelipatannya kemudian sisanya berapa jika sisa satu maka jatuhnya di paringkelan sri Sisa dua jatuhnya di paringkelan lunggu, sisa tiga jatuhnya di paringkelan gendong, sisa empat jatuhnya di paringkelan loro, dan kalau tidak ada sisa sama sekali jatuhnya pati. Ini yang harus dipahami untuk perjuduan antara peton laki-laki juga petonnya perempuan. Kemudian, artinya Sri Lungguh Gindong Loropati. Yang nomor satu, Sri. Sri itu artinya rezeki orang yang menjalankan perduuhan. Yang ketemu hitungan Sri, biasanya rezekinya akan selalu ada dan selalu mengalir terus, sehingga kehidupannya akan menemukan kebahagiaan. Yang kedua, Lungguh. Lungguh itu bisa kedudukan atau jabatan. Dari segi positifnya, tetapi dilihat dari ringkel sumaan orang yang ketemu lungguh di sini banyak yang negatifnya, diantaranya hanya duduk diam, duduk yang tidak mau bekerja, menjadi orang yang males malesan biasanya pekerjaan saja menunggu pemberian dari orang lain. Ini jika jatuh di lungguh. Kemudian nomor tiga, gendong Gendong itu membawa beban Perjuduan yang ketemunya hitungan gendong atau nomor tiga Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat Lalu yang keempat, loro Loro itu sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro Biasanya sering sakit-sakitan baik itu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 Karakter juga pekerjaan yang cocok, rezeki juga jodoh pinasti bagi orang-orang yang wetonnya Selasa Wage. Dalam hitungan weton Selasa Wage memiliki jumlah neptu tujuh. Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran. Hari Selasa itu nilainya tiga, sedangkan pasaran Wage nilainya empat. Neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, jodoh dan rezeki setiap beton. Beton Selasa Wage dalam petung Jawa diyakini memiliki kamarokam seperti lakuning bumi. Artinya mereka adalah orang-orang yang tergolong sangat sabar, mau mengalah juga dapat melindungi dan mengasuh sesamanya. Watak, sifat, dan karakter weton Selasa Wage, mereka yang lahir di weton Selasa Wage pada umumnya memiliki watak yang low profile. Artinya, mereka adalah seorang yang setia, penurut, pemaaf, juga tidak segan-segan untuk menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Mereka mempunyai jiwa yang besar dan tidak gampang tersinggung. Hatinya sangat mulia, juga tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain Dengan jumlah neptunya yang paling kecil di antara weton-weton yang lain Ini adalah salah satu tanda bahwa weton Solosowagi juga memiliki beberapa karakter yang negatif Biasanya orang yang weton Solosowagi ini lemah pikirannya Umpamanya di sekolah maupun di masyarakat mereka tidak dapat menonjolkan karena kecerdasannya. Adapun beberapa karakter negatif yang dimilikinya, mereka yang lahir hari Selasa Wage adalah kaku hatinya, tidak bisa diajak bercanda. Mereka juga mudah gelap pikirannya dan sering mendapatkan fitnah dan caci maki. Karena orang ini mudah was was dan curiga terhadap orang lain. Sementara dalam hal tertentu, mereka juga tampak jumawa atau angkuh. Orang yang lahir di weton Selasa Wage dalam kebersihan mohon maaf cenderung curug. Lalu, pekerjaan yang cocok berdasarkan watak, sifat, dan karakter yang dimilikinya tadi. Orang weton Selasa Wage pada umumnya hanya cocok pada profesi atau pekerjaan yang sangat terbatas. Yaitu pekerjaan yang bergaji tetap dalam posisi sebagai bawahan. Pekerjaan yang cocok bagi mereka, misalnya PNS, polisi, tentara, atau karyawan swasta, atau sebagai pesuruh. Dalam Petung Jawa, orang yang berweton Selasa Wage memiliki kamarokam Mantri Sinarujah. Artinya, mereka ini mampu mengerjakan tugas dengan baik. Sesuai dengan perintah atasannya, kemudian tentang rezeki, jumlah neptu Selasa Wage adalah 7, menjadi yang paling kecil di antara neptu weton-weton lainnya. Kedatangannya dalam keluarga ini membawa dampak kurang bagus dalam segi rezeki atau segi ekonomi. Pada masa kecilnya, orang berweton Selasa Wage sudah belajar tentang arti keprihatinan. Dan kesederhanaan hal inilah yang membuat mereka punya watak penurut, waspada dan berjiwa besar. Kemudian tentang jodoh pinasti, orang yang lahir pada weton Sulawaki memiliki neptu tujuh, mereka sangat cocok bila berjodoh dengan orang yang lahir pada hari Senin Legi yang neptunya sembilan. Kemudian rebupon yang neptunya empat belas. Lalu Jumat Kliwon yang ketemu Neptu 14 dan Minggu Pahing yang ketemu Neptunya 14 Bila berjodoh seperti yang saya sampaikan ini, ini namanya ketemu Jodoh Pinasti Jodoh Pinasti itu jodoh yang ditentukan oleh hari dan pasaran berdasarkan petung jawa Pasangan ini akan saling melengkapi satu sama lain. Kebahagiaan dalam rumah tangganya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian bagaimana solusinya dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi tidak ketemu dengan weton atau ketemu dengan jodoh pinasti? Solusinya Anda cari hari pernikahan Anda jika Anda sudah menikah. Jika Anda menikah pada waktu itu, umpamanya jatuh di hari Minggu Kliwon Pada hari Minggu Kliwon, itulah Anda Sariati atau Anda Wiradati Atau disarati dengan cara membangun nikah Bangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah lagi Tetapi Anda disarankan untuk membuat selamatan atau bancaan dengan sarana tumpeng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 dengan tujuan agar rumah tangga saya selalu mendapatkan kebahagiaan Seperti saat kami berdua dulu menikah Kalau ada teman yang Anda pandang bisa membacakan doa Minta tolonglah untuk memimpin doa dengan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Untuk membangun nikah ini bisa Anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon Kalau memang rezeki Anda bagus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 Orang Jawa zaman dahulu itu untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sakral yang dipakai itu hari dan pasaran bukan tanggal masai atau tanggal Jawanya. Demikian penjelasan tentang watak, sifat dan karakter sekaligus pekerjaan dan juga jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir di hari Selasa Wage. Semoga ini semua bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumwadi